ini kemana? kemana baru dah? kemarin kemarin malam mingguan berurak mah tadi coba angstah? aduh aduh aduh Bikin. Bikin. Bikin. Bikin. Bikin. Bikin. Bikin sebagai di kopi orang dijarkan dia lah. Eh lama kontaknya banget, dia, kalau bah. ini kita bikin manggaran kopi kurang ke mana? Tuh, ini ke warung Mulai covid buat setahun Oh iya, ayo, ayo. Kesian A aku, kesian A aku A <laughs> Ayo, namun ewu kopi teh inspirasi bos. si Husein mana si Husein? Nyawa malam mingguan men. Telepon telepon telepon. Oh, si eta mah teu rame dah singa nate. Telepon atuh. Kurang kuataan. Kuataan sarua. Aduh ngaboh. Ini telepon. Paru paru apa naga mana memangna. Jadi main beneran? Iya, sama di tuh ini pas kan kenal nama tak akan dan